Berapa lamakah lagi sendirian ku di sini, mengharap dirimu datang dan membawa cinta untukku, namun ku tak mampu tuk m nahan rindu sampai kapan kau di sini sendiri mengapa rasa ku alami seakan ingin ku lari mengejar bayang Ku ingin belayanmu Benarkah senyummu Tak menipuiku Sedangkan kau masih mengharap Kasih yang dulu Tiap waktu Seandainya tahu Kaulah segalanya di hatiku Sungguh ku tiada meragu Percayalah kepadaku Dan janganlah kau bagi cintamu Nyala satu untukku. Dengarlah Tuhanku, benarkah dia jadi milikku, sampai kapan ku menunggu, bertanya-tanya ku tiap waktu, seandainya Janganlah kau bagi cintamu Hanyalah satu untukku Dan janganlah kau bagi cintamu